Halo semuanya selamat datang kembali di video saya kenapa suara saya begini <laughs> Oke okay, kalian kaliannya kita akan sedikit bernostalgia ya kan mengenang masa-masa lalu masa-masa lalu loh Ya, <laughs> yaitu game Car driving Indonesia Village Edition atau edisi kampung ya atau edisi desa ya apapun itu lah kalian menyebutnya ini saya mainin tadi yang kalau nggak salah itu versi 3.5 teman-teman oke okay nah ini dia, okay. oh, ininya gamenya ush jadul banget iya nih saya inget sekali ya pertama kali mainin itu waktu kalau nggak salah pasti belum record ya cuma main biasa ini nih suruhnya di sini nih awal-awal banget nih saya mainin Oke kita akan lihat mobilnya ini lumayan banyak mobilnya tapi ya gitu handlingnya rada ancur ya <laughs> seperti sekarang ya oke mobil saya dulu itu pertama kali inget banget ya pakai ini mobil Oke, ini dia ya mobilnya dan kasih saya kelihatan pak di bawah <laughs> kelihatan loh kakinya. Oke, kita akan coba jalan ringan banget pak. Kalau di sini sekarang nih mobil berat loh, tarikannya dia harus high <laughs> apa harus putaran mesinnya harus tinggi gitu. Oke, ini hijau ya jalan. Tapi nah, lo ke kiri ini inget banget nih kantor polisi, pom bensin dan sawah-sawah udah heh adem banget ya gitu lihat suasananya begini. Gitu. Nah ini ada jobnya juga. Meskipun jobnya cuma ini ya tiga pilihan oh, staff dan jiwa mekanik alias tukang ya kalau di Indonesia dan warga warga biasa sipilian. Nah ini ada perumahan inget banget nih inget banget dulu kalau nggak salah ya walau walau main nih. buat pembuka opening video di sini sama Bapak Hernando. Tapi dulu rumahnya gini ya ya gini ada perasaan kayak naik naik gitu deh rumahnya. Ya nggak sih lupa saya iya nih dulu ini rada naik nih apa rumah rumahnya ini. Nah ternyata di sini ada jalan teman-teman tuh. Pada jalan off road. Nah dulu ya di sana ada tempat pemancingan. Ingat banget saya Buset Ada video lama tuh. Nah ini tempat pemancingannya mana tapi sekarang? Tidak ada. Eh heh. ya oke. Okay. <laughs> mobil tembus, tembus pak mobilnya. Nah Ini uh, ceritanya sungai tapi nggak ada airnya. Oke okay. kita lanjut jalan gitu cuy. Lanjut jalan. Pakai mobil ya. Oh iya iya tempat pemancingannya di sini dulu nih tapi belum ada ya ini masih yang awal-awal banget nih jadi ide nah ini ada gedung dpd ada klinik juga ternyata dulu di sini peset ini tempat sekolah jubil nah, indomaret musola ya misal atau masjid masjid jadi ide nah, ini ada apa namanya baliho spanduk ngapapun itu sekarang jadi ide enggak eh ada deh spanduk baliho di Surabaya tapi enggak ada tulisannya Mimi apa -apa cuma eh buset apa tuh buset <laughs> ada mobil terlempar pak terlempar ya kan dari sana kayak kita coba ini chat ya terjaiin bapak ernando di sini <laughs> nutup <laughs> nutup ngalangin pakai mobil itu loh kayak kita ganti warna ini oh di sana ada jalan juga ternyata kayak kita ke sana nah ini ada warung-warung minimalis ada jual bensin juga kayaknya tadi kayak kita pilih ke kiri kalau begitu ini kalau nggak salah tembusnya off road off road tadi deh yang nggak sih temen-temen tempat jalan yang off road oke ternyata pohonnya solid ya kukira kira tembus loh <laughs> pohonnya solid Pak Oke kalau ditabrak ya, nabrak kita ke kanan dan ini ada mobil yang ada interiornya gitu selaju mungkin untuk video kali ini cukup segini aja ya videonya pendek aja ini saya cuma ingin bernostalgia kembali dengan jadi ide yang lama ya kan versi 3.5 tadi kalau nggak salah buat kalian yang mau mainkan juga yang ingin nostalgia ya ini silahkan kalian langsung klik link di kolom deskripsi di bawah Dan kalian langsung aja mainkan gamenya Gak usah kebanyakan ngomong lah ya Oke okay, terima kasih Sampai jumpa di video yang berikutnya